Selamat siang, teman-teman. Kita akan buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam agama Kristen ya, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul untuk mata kuliah IRP di Zoom Meeting ini. Biar kau yang menolong kami, kalau hari ini kami akan melanjutkan materi pembahasan tentang production. Biar kau yang berkati kami, melancarkan semua koneksi internet juga untuk kami bisa menyelesaikan eksersias kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. Amin. Ya, teman-teman kita dokumentasikan dulu ya pertemuan kita hari ini. Boleh minta bantuan untuk teman-teman menyalakan kameranya. Oke, ya teman-teman lihat ke kameranya. Senyum ya teman-teman. Mari kita dokumentasikan pertemuan kita hari 321. Ya, terima kasih teman-teman. Kita mau nonton video dulu. Oke, okay, saya play ya. Oke Siap-siap ya Saya mau minta sharingnya Teman-teman Silahkan dari Salim yang tanya -tanya. Limit time for each task Milih yang Limit time For each, for each, time. each task Nomor 2 Pack a time limit for each task Terapkan yeah, Waktu untuk setiap tugas. Gimana nih, Salim, menerapkan batas waktunya? Boleh cerita buat kita semua? sore saya jelaskan, Cik. Yeah. Kalau saya sih biasa tiap hari itu bikin kayak task list gitu, Cik. Terus di waktu gitu, jam segini sampai jam segini, saya harus kerjain apa gitu. Karena saya bagi-bagi sama kerjaan juga sih, Cik. Oke. Okay. Itu yang dipilih salim. Terima kasih. Yang kedua saya ya, karena sebelah salim saya. Saya milih yang nomor satu. Create your daily plan. Saya milih itu karena saya begitu lihat video itu, oh berarti saya harus punya catatan setiap hari itu ngapain aja. Apa yang akan saya kerjakan setiap hari. Itu yang saya pilih teman-teman. Berikutnya Michael. Silahkan Mike apa aku pilih yang prioritas Ya itu gimana Mike? Penuturan uh, Michael. Sebenarnya agak nyambung juga sama yang No deadline. Jadi aku tahu deadline-nya kapan. Terus kayak prioritasnya mana-mana dulu gitu buat dilakuin gitu. Atau enggak, kayak ada urusan kayak keluarga, teman dan lain-lain ya? Aku prioritasnya menurut aku penting gitu sih. Gitu sih. Oke okay, sip, Terima kasih. Berikutnya Ray. Ray tadi ada jawab di chat. Silahkan, Ray. Dijawab lagi, Ray. Oh, iya. Cik. Ya, kalau ada tugas yang kira-kira nggak bisa dipenuhi, ya bukan tugas kuliah maksudnya. Tugas di luar kuliah yang nggak bisa dipenuhi, ya saya nggak akan terima. gitu. Oke. Okay. Nggak semua diiyah ya. Oke, okay, good. Berikutnya, Wedi, silahkan, Wed. Kalau saya milih yang know Year deadline sama use calendar, Cik. Kenapa? Karena biar tahu ngebatasin aja. Kalau saya. Oke. Okay. Terima kasih, Wet. Kemudian, Nathan Liman. Silahkan, Nathanael. Ini, Cik. Sebenarnya ada yang berhubungan kayak use calendar sama no Year deadline. Nah, itu... Uh, biasa saya bikin apa list list deadline di kalender sama di note itu sih supaya ingat oke sih terima saya pilih yang apa hasya hmm, kalau saya pilihnya yang uh, batch similar task together Ci. jadi kalau perdean tugas uh, uh, ada usahakan ada dua tugas saya kerjainnya barengan itu. Oke, terima kasih, Wasya. Kalau Natanah Halim, kalau saya sih nomor 13 belas, oh, track your Tracker, tracker time span. Jadi, gimana tuh? Nah, kalau saya sih, memang saya udah melakukan ini sih. Uh, apa ya? Kita tracking, kita lihat dulu sehari-hari itu ngapain aja, habis waktu untuk apa aja gitu. Nah. Dari situ nanti kelihatan tahu bahwa oh ternyata di sini tuh waktunya terlalu banyak dan tidak efektif maka dipersempit untuk diberikan pada waktu yang lain supaya lebih efektif yang lainnya gitu sih masih terima kasih Nathanael. oh Anang ini ya kesempat sempat milih nggak Nang nggak sempat melihat sih nggak sempat lihat itu tadi eh, kita eh. nonton video tentang uh, time management kalau oh. boleh cerita tentang kalau di Anang sendiri gimana nih cara manage waktunya? Uh, saya saya ini Sici apa namanya uh, penjadwalan lewat notes gitu di HP biasanya, okay. terus dikasih reminder kapan-kapan aja kalau misalnya ada tugas-tugas yang saya harus kerjakan itu Sici. Oke okay, terima kasih Anang itu ada ya tadi. Yang kalender kemudian bikin jadwal seperti itu. Berikutnya, Raja boleh share enggak? Kalau uh, ini, ini C. Kalau saya milihnya ini Ci, prioritas C yang nomor 15. ya. Gimana tuh, Raja? Biasanya memprioritaskan batu. Uh, saya biasanya dilihat dulu C, mananya lebih penting. Kalau misalnya menurut saya, misalnya nih, ada ada yang... Uh, Subjek A sama B Misalnya lebih penting Ayo, udah Saya pentingin A, yang B saya sih. Tapi kalau bisa dua-duanya Lebih memilih dan memilah sih C. Oke terima kasih Raja Terakhir Matthew Kalau Matthew gimana? Halo ya, Matt. Ini yang, yang udah pernah ya? Ya yang Matthew selama ini lakukan Cuman yang no your deadline doang Oh, no ya, Terima kasih. Yeah. Ya. jadi teman-teman saya tadi lihat video itu, senang aja. E, waktunya juga cuma 2 menitan, bisa di-share juga. Ternyata enggak cuma soal waktu, ada 20 tuh. Mereka list 20 hal tentang time management. Semoga e, apa namanya? ngebantu teman-teman. Oh, ternyata ada ini, ada itu. Saya sih tadi dapatnya seperti itu. Makanya saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih teman-teman. Kita lanjutkan materi kita ya. Hari ini kita masih di unit 4, tetapi bahannya yang production, yang ketiga. Mari kita sama-sama buka modulnya. Ada pertanyaan dulu tentang UTS mungkin teman-teman? Enggak sih Enggak ada ya Bisa. Nah itu perjuangan teman-teman baru setengah ya Nanti perjuangannya setengah lagi Di ujian sertifikasi Di ujian sertifikasi itu nanti di UAS Nah bahan kita itu untuk UAS nanti unit 1 sampai 7 teman-teman Jadi bahan yang sebelum UTS mohon jangan dilupakan karena masih dipakai untuk ujian sertifikasi kita lanjutkan materi unit 4 yang production. Mudah-mudahan sudah dibaca nih teman-teman. Ada yang kebalik di buku teman-teman. Jadi kita akan ke halaman 4 strip 4.3 dulu ya. Yang ini. Ini Oke. adalah... Uh, proses production planning yang dilakukan sebelum gambar yang ini. Jadi kita akan ke production planning dulu sebelum ke proses produksi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, untuk proses produksi ini ada sales operation planning. Ini adalah plan untuk proses produksi. Jadi perencanaan produksi berdasarkan info penjualan yang sudah pernah terjadi atau histori penjualan yang pernah terjadi. Dari situ kita kan tahu mana barang yang kira-kira laku banget, mana yang uh, kurang laku. Jadi kita baru rencanakan produksi berdasarkan histori dari proses transaksi kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, demand management, ini uh, manajemen permintaan. Jadi ini barang tuh bakal laku atau enggak kalau kita produksi banyak. Nah itu kita kelola di proses production planning. Yang ketiga ada MPS. MPS ini singkatan dari Master Production Scheduling. Buat perusahaan kadang-kadang ada penjadwalan tertentu untuk proses produksi. Kalau misalkan barangnya kuat lama, ya berarti bisa diproduksi banyak gitu ya, buat dijual nanti-nanti. Tapi kalau ternyata barangnya itu ada... Masa expirednya cuma tahan beberapa hari, misalnya atau beberapa minggu, maka dia butuh untuk dilakukan penjadwalan. Jangan sampai produksi banyak, ternyata nggak kejual seperti itu. Jadi, perlu master production scheduling yang keempat dalam perencanaan proses produksi. Ada namanya MRP (Material Requirement Planning). Jadi, kalau misalkan teman-teman mau produksi sesuatu. Itu direncanakan bahannya harus apa aja, bahannya berapa banyak, seperti itu. Nah kalau tidak ada sistem, perhitungan-perhitungan seperti ini repot banget. Jadi kita harus memprediksi, saya mau memproduksi seribu printer misalkan kayak gitu. Oh ternyata butuh material A berapa, material B berapa, material C berapa, harus diperhitungkan supaya jadi itu seribu printernya. Nah di sini proses perhitungan itu namanya material requirement planning. Sehingga jangan sampai ada gagal produksi gitu ya, seperti itu. dipersedikit diperkecil. Dari empat hal ini, baru lanjut ke yang manufacturing execution. Inilah proses produksi yang ada di gambar 58. Baru dari production planning itu lanjut ke proses produksinya itu sendiri. Proses produksinya itu sendiri ada 8 step, teman-teman. Dari yang pertama, ini order creation. Order creation ini adalah surat perintah produksi. Jadi dibuat dulu surat perintah produksinya, mau membuat apa, berapa banyak, ini direncanakan di sini, di order order creation. Setelah order creation, lanjut ke yang kedua, mesin okupansi. Mesin okupansi ini kalau pabrik kan mesinnya pasti banyak, nggak mungkin cuma satu gitu ya maka proses pemilihan mesin ada di step 2 ini. Kalau mau produksi sekian banyak, misalnya kayak tadi 1000 printer, berarti mesin yang dipakai mesin yang nomor berapa aja. Itu yang nomor 2. Kemudian lanjut ke yang ketiga, order release. Order release ini kayak proses persetujuan gitu ya. Jadi dari surat perintah produksi setuju untuk uh, produksi tersebut dijalankan. Maka perlu order release Nanti akan berasa pada saat teman-teman exercise, kalau ada satu gambar bendera untuk rilis proses produksi, kalau itu nggak dipencet kita nggak bisa lanjut ke step berikutnya. gitu Jadi nanti pada saat sudah bikin surat perintah produksi, teman-teman harus rilis. Nomor empat, order printing. Tadi dari surat perintah produksi sudah dirilis, berarti sudah setuju untuk jalan proses produksinya. Nah ini dicetak, diprint gitu ya surat perintah produksinya setelah langkah keempat, langkah kelima adalah material staging. Material staging ini menyediakan bahan-bahan materialnya seperti tadi. Jadi harus tahu kalau mau produksi printer butuh material apa aja, komponennya apa aja, jumlahnya berapa, ada enggak itu materialnya seperti itu. Kalau semua udah lengkap, lanjut ke nomor enam. Ini proses produksinya benar-benar jalan proses produksinya. Setelah proses produksi jalan. Lanjut ke yang ketujuh, konfirmasi. Konfirmasi ini bisa jadi di surat perintah produksinya mau bikin seribu printer. Eh gagal satu, Berarti hanya berhasil membuat printer 999, seperti itu. Nah, ini mana yang berhasil, mana yang sukses dari proses produksi dikonfirmasi. Setelah itu, yang kedelapan, good receipt. Kenapa good receipt? Ada yang ada yang mau berpendapat? Kenapa good receipt? Yang kedelapan kenapa nih good receipt? Barangnya udah dikirim. Betul, kan, uh, bukan dikirim, tetapi barangnya sudah dihasilkan dan masuk ke gudang. Ini jadinya good receipt. Setelah itu nanti kalau misalnya sampai sudah masuk ke tempat buat gudang buat siap jual gitu ya, barang ini sudah berhasil diproduksi nih siap jual. Maka lanjutannya dikirim ke customer keluar itu tuh barangnya good issue. Jadi balik lagi prosesnya ke yang waktu pembelian penjualan. Makanya di sini good receipt karena ini tandanya barang sudah berhasil diproduksi masuk ke gudang. Good receipt itu kan barang masuk ke gudang. Jadi pas dijual barang keluar itu good issue. Sampai sini dulu teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Jadi ternyata ngurusin produksi. Banyak step-nya seperti ini. Nah ini secara detail, SAP menceritakan ada 8 step detailnya seperti itu kalau melakukan proses produksi. Jadi perlu diperiksa juga nanti hasil produksinya sesuai nggak dengan surat perintah produksi. Nah, jadi bisa dibikin lingkaran yang buat semuanya? Betul. Nyatu-nyatu di sini. Jadi pas misalkan... Ternyata pada saat proses produksi, mau bikin surat minta produksi, dirilis, ngecek barangnya. Ternyata ada komponen yang kurang, maka harus minta ke bagian pembelian untuk beli bahan baku dulu. Pasti terjadi proses pembelian bahan baku dulu. Setelah itu, barangnya kan datang. Ngulang lagi tuh proses pembelian. Barang datang, kemudian kita harus ngakuin tagihannya, kemudian barangnya diterima oleh gudang persediaan barang. Bisa proses produksi, barangnya jadi, dikirim lagi ke bagian buat penjualan. Supaya kita bisa jual barangnya ke customer. Jadi ini tuh eh, anggapannya kayak di tengah-tengahnya ya. Kalau kita produk, perusahaannya produksi barang, maka kita butuh bahan baku beli dulu. Produksi, barangnya jadi, baru jual. Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan teman-teman? secara dokumen kalau di fundamental ini kita cuma kenal pembuatan surat perintah produksi, dirilis, produksinya jalan, konfirmasi seperti itu. Nanti itu teman-teman lakukan juga di exercise-nya untuk bikin surat perintah produksi, rilis, kemudian terima barang hasil proses produksi. Berikutnya tentang master data. Detailnya ini nanti beberapa kali diulang di bawah teman-teman cek lagi ada yang ada yang diulang tulisannya ya. Selanjutnya tentang master data. Master data di proses produksi ada dua, routing sama bill of material. Routing ini adalah tahapan pengerjaan. Jadi misalnya kalau teman-teman eh, jangan produksi printer lah ya, misalnya produksi kue, maka teman-teman perlu lakukan eh, perlu tahu tahapan-tahapannya. Satu misalnya pecahkan telurnya, dua timbang terigunya seperti itu. Nah tahapan-tahapan eh, yang harus dilakukan dalam suatu perintah produksi itu namanya routing. Kemudian kalau bill of material ini adalah komponen penyusun finish good. Jadi untuk satu barang jadi itu butuh komponen apa aja. Kalau butuh kalau tadi produksi kue berarti telurnya harus berapa kilo gitu. Terigunya harus berapa gram, gulanya harus berapa gram seperti itu. Itu bill of material. Nah, yang dihitung di MRP itu adalah bill of material. Jadi harus tahu untuk satu kue butuh telurnya berapa, terigunya berapa, gulanya berapa, seperti itu. Nanti tahapan-tahapan pengerjaannya itu adanya di routing. Jadi masa datanya ada dua ini. Kalau waktu kita proses pembelian, masa datanya kan dua juga ya, material sama vendor. Waktu penjualan kita masa datanya dua juga, material sama customer. Kalau diproduksi, kita routing sama bill of material. Itu master datanya. Sampai sini oke okay ya. Nanti kita lihat juga bill of material. Berikutnya ada ini, yang perlu diingat-ingat. Proses produksi dinyatakan lengkap kalau memenuhi empat hal ini ya, teman-teman. Yang pertama... Create and release production order berarti kita harus membuat surat perintah produksi dan surat perintah produksinya itu harus dirilis. Dirilis ini artinya disetujui untuk jalan proses produksinya. Kemudian yang kedua good issue of component jadi bahan bahannya, barang barangnya itu ada. Kalau nggak ada berarti kita harus minta dulu ke bagian pembelian supaya kita dapat komponen bahan bakunya, bahan bahannya. Keempat, confirmation of production activity. Setelah proses produksinya jalan, beres, dihitung apakah kalau surat perintah produksinya seribu printer, apakah jadi benar seribu printer? Maka kita lakukan proses konfirmasi. Yang terakhir, ini good receive of the finished good. Kalau barangnya udah jadi, berarti harus dijadikan sebagai barang jadi siap untuk dijual. Gitu. Ini empat, e, empat proses yang harus dilengkapi sehingga proses produksinya menjadi lengkap. Selanjutnya tentang konfirmasi, karena kita tadi sudah ngomong tentang soal perintah produksi, kemudian ketersediaan barangnya sampai produksinya jalan. Terakhir ini tentang konfirmasi. Nih ya Barangnya masuk ke gudang sebagai barang jadi. Untuk proses e, konfirmasi, completion confirmation, ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini milestone completion confirmation. Ini kayak kalau kita dari misalkan dari Bandung ke Jakarta ada milestone ya di jalan kilometer sekian kilometer sekian kilometer sekian jadi ada titik-titiknya batunya. Nah ini juga sama. Kalau pakai milestone completion confirmation ini ada step-stepnya. Step 1, step 2, step 3, itu yang harus dikonfirm. Yang mana sudah sampai kemana? Dari yang satu komplit. Yang kedua, komplit Yang ketiga, komplit seperti itu. Ini milestone, completion, confirmation. Jadi setiap step kayak dikonfirm gitu ya, confirm, confirm, sampai akhirnya beres. Kalau standar completion confirmation, ini tipe ini melakukan konfirmasi dengan quantity yang harus sesuai dengan production order. Jadi kalau misalnya kita rencana di awal produksi seribu printer maka hasilnya nanti pada saat proses produksi itu beres, barangnya jadi, harus seribu juga. Kalau nggak seribu, nggak bisa dikonfirmasi pakai standar completion confirmation. Jadi ini mah harus, wajib gitu ya. Nah, janjinya seribu, jadi seribu. Itu yang standar completion confirmation. Kalau sampai ada yang gagal gimana? Oh ternyata gagal satu nih. Maka nggak bisa pakai yang standar completion confirmation, tipe konfirmasinya pakai yang normal completion confirmation jadi masih bisa mentoleransi barang yang gagal untuk diproduksi itu normal completion confirmation yang keempat, collective completion confirmation ini kalau misalkan punya banyak surat perintah produksi mau dikonfirm barang bareng gitu ya bisa pakai yang collective completion confirmation yang terakhir completion confirmation at order header level. Nah, pada tipe ini sistem akan melakukan konfirmasi pada semua operasi yang telah ditentukan bahwa konfirmasi diperlukan atau tidak. Jadi ada penentuannya. Ini perlu dikonfirm atau enggak. Seperti itu. Itu yang completion confirmation at order header level. Nanti kalau yang kita sih eh, cerita sukses ya pada saat exercise-nya. Jadi produksi 10 Nanti kita confirm 10 juga. Ini masih yang SAP Fundamental, jadi ceritanya sukses. 10, confirm 10. Silakan untuk konfirmasi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Si, ya. yang kolektif tadi kolektif. gimana sih? Yang mana? Yang kolektif. Yang kolektif itu kalau surat perintah produksinya ada banyak. Misalnya ada 3 perintah produksi. Tiga-tiganya mau dikonfirmasi, barangnya udah beres semua, jadi semua langsung sekaligus. Jadi sekali proses. Oh. Jadi nggak satu-satu kan, kalau yang eh, standar sama yang normal ini satu-satu kan. Yang milestone juga satu-satu, per step malahan. Ini per step dikonfirm satu-satu. Kalau yang kolektif ini banyak production order dikonfirm sekaligus. Kalau di nota, berarti ada banyak daftar utang gitu ya. Kita beresin, bayar sekaligus gitu. Saya mau melunasi bond ke satu, ke 2 kedua, ke ketiga seperti itu. Nah ini juga bisa dilakukan namanya collective completion confirmation. Ada lagi pertanyaan teman-teman. Nah jadi mengambil mata kuliah ERP, jadi ini ya kepikiran, kebuka banget. Oh ternyata pembelian nggak sesederhana itu, ada step-step detail kecil-kecilnya yang kita perhatiin. Oh penjualan juga ternyata ada kecil-kecil. Eh produksi juga ternyata ada banyak step gitu ya. Meskipun mungkin kita sudah lakukan, tapi kita nggak perhatikan itu sebagai step-step yang urutan satu dua tiga. Ternyata di sini dijelaskan bahwa itu urutan step satu dua tiga detil ngingetin kita gitu. Gitu teman-teman. Jadi tinggal buka pabrik ya teman-teman, membuat proses produksi. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? exercise gimana? exercise kita akan kerjakan yang pertama melihat bill of material dulu. Nanti kan kita ada barang, ada satu barang itu. Nah, barang tersebut komponennya apa saja? Maka kita perlu display bill of material supaya kita tahu barangnya ini komponennya untuk jadi bar, jadi satu barang lengkap itu komponennya apa aja. Ini nanti kita kerjakan di exercise 4 script 7. Setelah itu, setelah teman-teman lihat barangnya, di modul teman-teman nomor 2, untuk barangnya kan kita pakai R-F. strip hmm, Bintangnya itu berarti kita pakai B ya. R-FB nomor login. Nanti kita catat ternyata barang itu tuh komponennya apa aja. Kita bisa lihat. Dari satu barang yang jadi komponen, ternyata ada. Komponen kecilnya lagi. Nah ini kita lihatnya di exercise 4 7. Berikutnya 4 strip 8. Nah ini belum ada jawabannya, tapi nanti teman-teman akan lihat dari exercise-nya. Exercise 4 strip 8, kita akan lihat stok pertama yang ada di aplikasi. Ini untuk R strip F ini barangnya tuh ada stok berapa. Setelah kita lihat, nanti kita akan lakukan proses produksi. Dan kita nanti akan lihat juga bahwa proses produksi dari yang kita udah confirm, kita selesaikan, itu akan masuk jadi stok. Jadi teman-teman perlu lihat stok awalnya berapa nanti dibandingkan dengan stok yang kita sudah e, lakukan proses produksinya. Sip. Nah ini proses produksinya ya, sampai kita konfirmasi di 49 Dah, beres. Kita nanti lihat lagi stoknya untuk e, tahu supaya... Tadi awalnya berapa, kemudian produksinya hasil dari kita berapa, totalnya sekarang jadi berapa? Seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita exercise? Berarti kalau yang printer mah nggak ada komponennya? Kalau yang di exercise ini kita nggak ngelihat lagi komponen yang printer. Kalau yang printer dianggapnya kemarin sudah barang jadi langsung kita beli dari vendor, barang jadi masuk ke gudang kita, kita tinggal jual. Ceritanya gitu sih di eksersisnya, skenario-nya. Kalau yang R-F ini, kita ini, produksi barangnya memang benar-benar kita yang produksi. Skenario si IDES-nya seperti itu, Ray. Teman-teman silakan login dulu ya ke SAP GUI-nya. We want Ini kita lihat, bill of material untuk barang R strip F B, R strip F B satu pagar-pagar. Ini kodenya, teman-teman. Kalau di buku, teman-teman, tulisannya kan R strip F bintang pagar-pagar, ya. Nah, kita pakainya R strip F B Nomor login, kita coba buka sapguinya ya. Yang lain, apakah sudah membuka sapguinya juga? Kalau udah, kita ke logistik, kemudian production. Kemudian master data. Kemudian bill of material. Bill of material lagi. Material BOM. BOM itu bill of material. Lalu kita pilih yang display. Nanti kodenya teman-teman yang lain yang udah mulai buka yang R -strip FB ya tadi logistik, logistik terus kemudian production production master data master data terus bill of material bill of material bill of material lagi material bom Pilihnya yang display yang CS 03 Nah di sini baru kodenya yang tadi yang R strip B R strip FB 101 R strip FB 1 pagar pagar. Ini saya share lagi ya R strip FB 1 biar nggak salah kode diketukar sama kelas lain. Saya masuk ke sini, lalu input materialnya R-FB1, nomor login. Plannya diisi 1000, lalu bom usage-nya 1. Setelah teman-teman isi lengkap, bisa di, Gak bisa. Setelah teman-teman isi lengkap, bisa di-enter saja. Nah, di sini kita lihat apa nih R-strip B1. Oh, ternyata itu pompa ya, pump. Komponen yang menyusun barang ini adalah R-strip BB1 nomor login, R-strip BB2 nomor login, l strip BB3 nomor login, R-strip BB4 nomor login. Jadi kalau mau produksi barang ini, R-strip FB1 perlu ini, satu, perlu ini satu, perlu ini satu, perlu ini satu. Baru bisa jadi barang ini. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, itu kalau ada modulnya boleh ditulisin ya di halaman 461 Casing flywheel holoshaft electronic turbo drive. sampai sini dulu. Adakah yang mau bertanya dulu? Ci Boleh kok saya. Uh, kalau misalkan di uh, buku, kok r strip f 1 ya Ci? Nah itu kan saya dapat data yang login teman-teman, makanya kita ada kodenya b. Kita pakainya yang r strip fb 1 nomor login sesuai dengan yang dikasih dari vendor aja kode kita kan ada B-nya seperti itu kalau yang perlu kodenya lagi silahkan sudah berhasil semua teman-teman lihat bill of material sudah. kalau berhasil Ternyata ada komponen apa ya istilahnya subkomponen ya. Ada komponen di dalam komponen untuk yang R strip BB 1 pagar-pagar. Nah, ini cara lihatnya gimana? Kita pilih barangnya, di select. Kemudian kita pilih menu extras display assembly. Begitu dibuka, kemudian continue. Nah, R-BB1 nomor login, ini ternyata ada material yang nyusun juga. Dia perlu R-TB1-nya 1, R-TB2-nya 1, dan R-TB3-nya butuh 8. Baru jadi R-BB1. Jadi dia ada subkomponennya lagi. Dari sini teman-teman tahu ada barang. Komponennya ada 4 tadi, ternyata di salah satu komponen butuh komponen-komponen ini untuk jadi satu komponen tadi yang dibutuhkan. Itu ditulis di e, tabel yang kedua, ya. Halaman 462 sampai sini dulu. Silahkan, kalau ada pertanyaan, teman-teman kita -teman. ini cara milih. Si gimana sih cara milihnya ini saya back dulu jadi harus diklik sebelah kirinya baru yang ekstra display assembly bisa nggak? oh ini malah keluar bentar saya enter dulu oh ya bisa Ci ada ya Nah, itu butuh ada satu, satu delapan. Jadi, ini diklik dulu, teman-teman. Pilih extras display assembly. Nanti baru kelihatan komponen dari casing itu ternyata butuh dalamnya Ada tadi tiga komponen, satu, satu delapan. Sip ya, teman-teman. Berikutnya kita akan lanjutkan exercise 4 strip 8. Nah, ini lihat stok. Kita mau lihat stok. Ini bersihin dulu deh. Di slash end dulu. Kita lihat stok dulu. Lihat stok itu di logistik, kemudian production, kemudian shop floor control. Pilih yang, jangan ke order dulu, tapi ke... tapi kita pilihnya yang information system. Kemudian di sini ada md 04 Nah, kalau teman-teman ingat di yang lalu. Saya kan kenalin ada satu tikot MMBE. Nah ini di sini, MMBE. Kalau yang MD04, ini buat proses produksi, stok atau requirement list. Buat kita tahu nanti kalau kita produksi, kita butuh berapa, hasil produksinya masuk ke sini. Jadi pilih yang MD04. Untuk barang ini, plannya sudah ditulis 1000 Kita bisa klik save atau enter juga boleh. Untuk lihat, saat ini stok R-strip, FB1 ada berapa? Enter aja ya teman-teman. Wah, ternyata ini ada yang sudah menjalankan proses produksi. Tapi nggak diselesaikan. Banyaknya 50. Tapi karena dia tidak dikonfirm hasil produksinya, maka stoknya 0. Kalau di teman-teman gimana? Ada proses produksi yang menggantung nggak? Kalau ini di saya ada yang menggantung satu. Saya ada, Ci. saya sama juga, Cik. sama dengan saya. Nah, itu proses produksi punya orang lain ya, teman-teman. Ini proses produksi punya orang lain, bukan punya kita, jadi biarkan saja. Yang pasti cara bacanya di sini, bahwa stok kita untuk R-B1, nomor login, ini masih kosong. Pada saat kita nanti kerjain exercise part 9, nanti di sini pasti ada production order lagi. Nomor production ordernya berapa. Quantity-nya sesuai dengan yang nanti kita akan produksi. Kalau kita beres dari proses produksi, maka production order yang nanti ada di list ini akan naik jadi stok di sini. Nah Kita nggak perlu proses yang ini, ini berarti ada orang yang e, nomor materialnya sama dengan kita, tapi dia nggak selesain proses produksinya. Biarin aja lah ya. Kita buat yang punyanya kita. Takut masih dipakai sama orang lain juga, tapi ini... Agustus 2019, dah biarinlah. Kita buat yang punyanya kita. Diingat-ingat bahwa stoknya sekarang nol. Ada yang nggak nol enggak ya teman-teman? Boleh kasih tahu dulu nggak? Nanti takutnya hasil produksinya beda karena sudah ininya udah nggak nol. Atau semuanya nol? Teman-teman list yang paling atas? Kaya nol. Uh, nol. nol? Ada yang tidak nol? Tidak ada ya. Semuanya 0. Sip. Kalau semuanya 0 berarti kita bisa lanjut ke yang exercise pasif 9. Kita akan produksi 10 pompa ini kita akan produksi 10. Barulah kita masuk ke yang tadi teman-teman. Ke sini, ke order. Kalau masih ada klik-klikannya ya, kita ke order create, pilih yang CO01. Klik barang yang kita mau buat adalah R strip F B satu nomor login, seperti yang ini ya, teman-teman. R strip F B nomor login sudah semuanya. Terus plannya seribu, dari sini di-enter saja. Kita tentukan kita mau produksi berapa untuk barang ini. Yang diminta adalah memproduksi 10 pompa. Jadi dituliskan di total kuantitinya adalah 10. Kemudian kita harus beres produksi ini harus beres hari ini ditambah dua minggu. Hari ini ditambah dua minggu itu berarti tanggal tanggal 12 ya kita akan selesai di 12 Mei. Kita samain aja ya teman-teman, selesainya di 12 Mei. Oke. Sampai sini sudah teman-teman? Sudah, cik Nah, kalau sudah, berarti kita yakin mau memproduksi 10, minta selesainya di tengah 12 Mei. Kalau kita tekan enter, dia akan menjadwalkan, berarti kita harus mulai kapan? Enter aja teman-teman, dia akan ngitung otomatis. Berarti... Start proses produksinya itu paling telat harus dilakukan 5 Mei, supaya barangnya selesai di tanggal 12. Jadi ini udah di sudah dihitung otomatis pakai sistem. Kalau kita sudah setuju, maka kita tekan tombol save ya teman-teman. Nanti di kiri akan keluar nomor perintah produksi. Teman-teman boleh catat nomor untuk nanti pada saat konfirmasi minta nomor itu lagi nih ya, saya catat juga punya saya pakai notepad. 600, bentar saya catat punya saya. Teman-teman juga catat punya nomornya 6001028. Sudah teman-teman? Sudah, Ci. nah tadi ada yang kelewat oleh saya yaitu proses untuk rilisnya kalau saya nggak rilis berarti nanti nggak bisa dikonfirm ini buat pembuktian ya Saya akan coba tanpa rilis ya teman-teman, tanpa ceklis yang bendera karena tadi kelewat. Ini kita ikutin juga, Pak, enggak usah. Teman-teman ada di mana sekarang? Ada masih ada di sebelum set? Saya udah di set, saya udah set. Ada yang belum set enggak? Nah. Kalau ada yang belum belum set, saya mau minta share screen. Saya belum sih ketinggalan dari sih. Boleh di share screen Salim? Tapi nggak apa-apa, sih Masih itu, agak jauh ketinggalan. Dan... Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh di-share aja, biar barengan. Tadi saya kelewat, ngeklik benderanya. Jadi nanti pasti saya nggak bisa nge harus saya change dulu. Kalau ada yang belum confirm, ada yang belum di boleh ditunjukin supaya benderanya di-checklist. Punya salim. Ya, masukkan dulu kode materialnya salim. R. Ya, R-F bukan RF tapi R-F B 1 baru nomor login saling terus enter aja enggak itu uh, sudah production, kan? di enter aja sorry. quantity nya 10 harus selesai di n-nya di n-nya di 12 Mei. Nah, kalau udah selesai seperti ini, harusnya tadi kita ke kiri atas, ini punya Salim kan belum di-save ya. Ke kiri atas ada tulisan release order. Kalau di aplikasi yang di browser gambarnya nggak ada bendera tapi dia cuman menu tulisan kayak gini. Ini harusnya diklik dulu baru di save. Kalau di save ini berarti ya klik aja punya salim. Klik terus baru di save. Nah yang saya tadi belum diklik rilisnya. Jadi kalau saya sekarang mau konfirmasi hasil proses produksi pasti nggak bisa. Kalau punya salim bisa langsung konfirmasi. Kalau di aplikasi yang desktop, release order itu gambarnya pakai gambar bendera. Jadi, seperti yang di exercise tuh, eh, ngeklik gambar bendera dulu. Ini nomor surat perintah nomor, eh, produksinya sama saling dicatat dulu, ya. Berarti yang kalau terlanjut ngikut tadi, ngikut cici juga eh, buat diklik bendera ya? Ya, kita change dulu, ya. Baik. Kalau yang dilupa lupa, sama dengan saya lupa. Kalau mau pembuktian, boleh sih. Kalau mau pembuktian, kita masuk ke nomor 3, logistik, kemudian production, software control, confirmation di sini. Ini pasti nggak bisa nggak bisa ngeprosesi. Ini buat pembuktian dulu ya. Enter for operation, pilih yang CO15. belas. CL15 ini buat konfirmasi. Ini kalau tadi nggak, di, nggak dirilis dulu, gagal. Saya masukin surat perintah produksi saya ya. 64228. Tuh. Surat perintah produksi yang ini is not released. Artinya belum disetujui untuk proses produksinya jalan dan proses produksinya nggak bisa dikontrol. Jadi cara nanganinya gimana kita harus konfirm dulu. Nah, sebelum saya edit konfirmasi yang tadi buat teman-teman yang tadi seperti Salim sudah rilis, teman-teman perlu masuk ke MD 04 lagi. Untuk lihat apakah surat perintah produksinya sudah muncul di bagian bawah bahwa kita memproduksi pompa jumlahnya 10. Boleh ke MD 4 duluan. Nah, buat teman-teman yang tadi barengan saya, ke-save lupa rilis, kita perlu masuk ke change dulu. Kemudian masukkan surat perintah produksi yang tadi nomor kita 6000 sekian. Lalu tekan tombol enter. Nah, barulah kita ingat sekarang rilis ordernya dipencet. Save lagi. Jadi kalau sampai lupa rilis, akibatnya kita tidak bisa konfirmasi hasil produksi. Supaya bisa dikonfirmasi, kita perlu rilis dulu. Jadi step yang di teori tadi untuk rilis order, itu perlu diharapkan sebagai tanda persetujuan untuk proses produksinya jalan. Itu langsung di-save aja, Cik. Ya, langsung di-save aja. Tadi kelewat untuk rilisnya. Nah Cara rilisnya, kita change, masukkan nomor... Perintah produksinya, enter, terus kita rilis dulu yang kiri atas, lalu di-save lagi. Sekarang kalau ke MD04, ada nih, punya saya MD04, enter. Nah, ini punya saya, memproduksi 10, kalau nanti masuk ke stop, kalau bareng sama yang atas sih jadinya totalnya 60 ya teman-teman. Tapi karena kita kan mau ngerjain yang punya kita, surat minta produksi yang kita, nomornya betul punya saya, nanti stok 10 ini akan masuk ke sini. Karena yang 50 kan bukan buatan kita ya. Kita kan bikin yang 10. Maka stok kalau nanti kita sudah konfirmasi, masuk ke sini, stoknya 10. jadi kodenya apa sih? MD04? Ini tikotnya MD04. Buat lihat stok. MD04. Yang atas biarin aja ya teman-teman, karena bukan punya kita. Sampai sini sudah berhasil lihat semua, teman-teman? Udah. Kalau udah, nanti kita balik lagi ke sini ya untuk lihat bahwa ini listnya sudah masuk ke atas. Sekarang kita konfirmasi. Saya back ke sub isi akses. Untuk konfirmasi, kita masuknya ke sini ya, confirmation. Enter. Kemudian pilih yang CO15. Tadi kan saya belum rilis, jadi gagal pada saat mau konfirmasi. Kalau teman-teman yang nggak eh, kelewat rilis ordernya, berarti bisa masuk langsung ke konfirmasi ini. Sekarang saya, karena sudah rilis order, saya balik lagi ke yang konfirmasi untuk memproses hasil perintah produksi. Masukkan nomor hal perintah produksinya. Ini punya saya. Lalu teman-teman pilih yang final confirmation. Di buku diminta untuk pilihnya yang final confirmation, lalu teman-teman tekan tombol save. Cik, tadi yang di awal order itu apanya, sih? Surat minta produksi. Yang 600 sekian nomornya, 6.000 sekian. Kok nggak bisa ya, Oh, nomornya salah nggak? Kalau misalkan e, mau meriksa nomor, masuk aja ke MD-04. It's not released, Ci. Kalau is not released, berarti perlu masuk ke change dulu. Change dulu, pencet nomornya. Nah, Nathan, sebentar ya. Ini saya tunjukin yang punya saya dulu, sudah selesai di -confirm. Begitu saya masuk ke MD04 lagi, maka baris data yang tadi di bawah hilang. Stoknya sudah berhasil dikonfirmasi, berhasil memproduksi 10, masuk ke sini. gitu teman-teman. Jadi sekarang saya tahu bahwa pompa ini ada available quantity-nya 10. Sekarang saya ke Nathan. Silahkan Nathan boleh share screen. Kalau ada yang belum rilis, kita masuknya ke Nah, kalau is not rilis ini berarti kan tadi pada saat e, harusnya persetujuan kelewat. Kita back aja. Masuk ke bagian order tapi yang change CO02 betul yang tadi Nathan. Ya. Masukin nomornya, enter. yang di kiri atas di bawah gambar SAP ada release order, diklik aja. Oh. Kemudian di save, ya. Nah, sekarang kalau Nathan mau confirm order udah berhasil. Tadi pakai slash apa, Ci? Yang buat apa Nathan? Confirm. Yang buat confirm CO15. Dari sini kita ke O15. Sip, nomornya di input lagi. Final confirmation check. Ya. Teman-teman silakan dicek apakah di MD04-nya stoknya sekarang sudah nambah 10 ya. Oke, Ini agak lama nunggunya tapi harus sampai berhasil Kalian aja nathan dilihat MD04 nya Nah sip ya Nah teman-teman sebelum live meeting nya Boleh masing-masing tunjukkan Stok ini ya Materi produksi pendek tapi teman-teman sebelum keluar dari meetingnya boleh tunjukkan bahwa di tampilan teman-teman sudah uh, stoknya 10. Ini berarti available quantity-nya sudah ada seperti yang tadi kita sudah perintah produksi. Nah kalau teman-teman bikin surat perintah produksi tapi nggak dikonfirm, hasilnya seperti ini dia gantung, tidak bisa jadi stok yang selesai. Karena proses produksi itu lengkap, dibilang selesai kalau sampai barang itu dikonfirm. Berapa yang sudah dihasilkan? ketika barang itu sudah selesai proses produksinya. Gitu, teman-teman. Silakan, ada pertanyaan dulu? Biar ada. Kalau tidak ada, silakan di-share screen. Kemudian ditunjukkan bahwa stoknya sudah 10. Teman-teman yang lain, minggu depan kita masuk ke unit 5. Nah, unit 5 itu kita akan selesaikan exercise, uh, kalau waktu unit 4 pembelian kan kita belum bayar ke vendor Baltus nah unit 5 minggu depan kita akan bayar ke Baltus, jadi beresin utang-utang kita, terus nanti kita juga akan ada uh, terima uang dari customer, karena customer kita si Rohrer itu kan belum bayar ke kita, nanti kita akan terima uang minggu depan mudah-mudahan minggu depan bisa uh, lancar koneksinya supaya kita bisa selesaikan. Tapi demonya sih semua udah ada, kalau misalnya teman-teman mau lihat duluan, boleh. Kode-kodenya dipersiapkan nomor-nomor waktu kita transaksi unit 4. Nanti kita akan proses itu soalnya. Itu yang akan dikerjakan di minggu depan untuk unit 5. Modulnya tetap dibaca, kalau ada yang penting teman-teman perlu tandain untuk mempersiapkan nanti ujian sertifikasinya, karena kita di UAS kesempatan untuk tryoutnya itu hanya satu kali jadi kita ada kesempatan satu kali, terus teman-teman UAS, UASnya itu ujian sertifikasi kalau ke AT saya percaya teman-teman ini hadir terus ya teman-teman di kelas jadi kehadirannya banyak yang full, jadi ke AT mah harusnya tidak tidak khawatir gitu ya terus nilai UAS kemarin juga bagus-bagus Tinggal teman-teman perjuangan yang ujian sertifikasi karena tryout-nya hanya sekali. Itu aja sih pesan-pesan saya. Teman-teman kalau ada yang mau meninggalkan meeting duluan, boleh silahkan uh, Udah selesai. Jangan lupa isi CLS-nya ya. Terima kasih teman-teman.